Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke channel aku ya Elin Herlina Di video kali ini aku mau bongkar-bongkar nih Belanjaan aku yang kemarin itu Waktu ke pasar ya Ini adalah belanjaannya Alhamdulillah ya Hmm bisa belanja bulanan gitu Pertama Aku mau bongkar dulu ya Yang satu plastik dulu Tadi itu ada beberapa plastik ya maklum aku belanjanya tuh di pasar tradisional gitu Jadi banyak plastiknya gitu Juga dipisah-pisah gitu ya karena suka ada yang bau persabunan tuh aku suka dipisah gitu Dan ini yang pertama aku bongkar adalah minyak ya Minyak tuh udah aku pisahin ya karena berat juga takutnya ngerusak ngerusak belanjaan yang lain ya ini minyaknya tuh yang 2 liter tuh harganya 28 ya teman-teman di mana nih di tempat kalian harga minyaknya bisa tulis di kolom komentarnya ya Alhamdulillah ya masih normal gitu dan ini selanjutnya juga ada aku beli kecap kecap ini tuh ad, yang gratis mie goreng gitu ya teman-teman. ada sabun ekonomi bawang merah, bawang putih, masako, terigu aku juga beli susu beli jahe 2000 sama kentang, sama nugget dan ada cuka, ada terasi dan ada apa lagi ya, gula merah dan ini aku juga beli susu, dua kaleng gitu, dan ini ada kopi gede, dan ini ada Nutrisari, dan ini ada apa ya, aku juga beli jajanan untuk anakku, Yupi gitu. Ini sambil aku rapihin ya, teman-teman, bongkar bongkarnya ya teman-teman gimana nih teman-teman udah pada belanja belum aku mah belanja bulanannya tuh agak telat gitu ya teman-teman maklum ya beda-beda gitu kondisi keuangannya jangan disamain ya teman-teman oke ini selanjutnya aku juga beli teh gula putih dan ada, ada sabun nipo sabun pencuci piring Oh ya aku tuh enggak beli odol ya teman-teman karena masih banyak gitu di rumah stok bulan ke dan ini juga ada pisau ya pak suami beli gitu dan ini ada alat aku beli dua gitu ya suka ada yang emang- emang ya, yang jual di uh oh dan ini tuh aku beli kopi kapal api dan kopi luwak hitam ya. Aku campur gitu biar agak mirip ya. Untuk kopi kapal api itu harganya emang lagi naik gitu. Dan ini ada sabun daya socolin lantai dan pewangi baju gitu dan ini ada vitamin ya untuk anakku. Karena anakku lagi susah makan gitu, aku beli di, dan aku beli dan ini ada cabai rawit, tomat dan ada jengkol dan ini dua tomat tuh. Sisa kembaliannya ada seribu, jadi aku beliin tomat aja. Dan ini ada sendal dan ikan asin. Dan ini juga ada ayam potong ya teman-teman. Sayuran tuh aku jarang beli banyak ya teman-teman. Aku mah jarang nyetok gitu. Karena tiap hari si emang sayur tuh suka lewat di depan rumah aku, pas gitu di depan rumah, jadi aku mah langsung beli aja ya teman-teman, gak pernah nyetop, paling itu cuma uh, sedikit aja gitu kalau beli. Oke, okay, dan ini Alhamdulillah ya udah beres bongkar-bongkarnya. Gimana nih teman-teman semua, udah pada belanja belum? semoga udah pada belanja ya temen-temen Dan ini tuh belanjaan aku ya alhamdulillah mudah-mudahan cukup untuk satu bulan tapi untuk terigu kayaknya enggak deh kayaknya enggak akan cukup nanti aku mau beli lagi ya karena aku menjarak, eh, sering ke pasar gitu ya kalau lagi ada pas suami mah karena suka belanja buat warung ibu mertua aku jadi kadang sekalian belanja lagi gitu dan selanjutnya ini aku refill refill ya tapi nggak semua aku refill ya teman-teman untuk persabunan nggak aku refill ya aku masuklah disatuin aja gitu di plastik dan aku gantungin gitu dan ini yang aku refill tuh kecap ya teman-teman sama cabai Jauhi terigu ikan asin, jengkol, dan masako. Dan ini juga ada teh dan terasi. Alhamdulillah, udah beres ya, teman-teman. Terima kasih yang telah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.